Hidup adalah anugerah. Pada suatu hari ada seorang garis buta yang sangat membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang, kecuali kekasihnya. Kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berkata akan menikahi garisnya itu kalau garisnya itu sudah bisa melihat dunia. Suatu hari, ada seseorang yang menurunkan sepasang mata kepada gadisnya itu. Yang akhirnya, dia bisa melihat semua hal, termasuk kekasih gadisnya itu. Kekasihnya bertanya kepada gadisnya itu, Sayang, sekarang kamu sudah bisa melihat dunia. Apakah engkau menikah denganku? Gadis itu terkuncang saat melihat bahwa kekasihnya itu ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikahi si pria pacarnya itu yang selama ini sudah sangat setia sekali mendampingi hidupnya selama si garis itu buta matanya. Dan akhirnya si pria kekasih itu pergi dengan meneteskan air mata, dan kemudian menuliskan sepuluh surat singkat kepada garisnya itu. Sayangku, tolong kau jaga baik-baik kedua mata yang telah aku berikan kepadamu kisah di atas memperlihatkan bagaimana pikiran manusia berubah saat status elemennya berubah. Hanya sedikit orang ingat bagaimana keadaan hidup sebelumnya. Dan lebih sedikit lagi yang ingat terhadap siapa yang harus berterima kasih karena telah menyertai dan menopang bahkan di saat yang paling menyakitkan. Hari ini sebelum engkau berpikir untuk mengucapkan kata-kata kasar, ingatlah akan seseorang yang tidak bisa berbicara Sebelum engkau mengeluh Mengenai cita rasa makananmu Ingatlah Akan seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan Sebelum engkau mengeluh tentang suamimu Ingatlah Akan seseorang yang menangis kepada Tuhan Untuk meminta penyembuhan sehingga suamimu Tidak lumpuh seumur hidup Hari ini, sebelum engkau mengeluh tentang hidupmu, ingatlah akan seseorang yang begitu cepat pergi ke alam kubur dengan masih menyatakan kemiskinannya. Sebelum engkau mengeluh tentang anak-anakmu, ingatlah akan seseorang yang begitu mengharapkan kehadiran seorang anak, tetapi tidak mendapatkannya. Dan ketika engkau lelah, dan mengeluh Tentang pekerjaanmu Ingatlah Akan para pengangguran Orang cacat Dan mereka yang menginginkan pekerjaanmu Dan ketika beban hidup Tak akan menjatuhkanmu Pasanglah senyuman di wajahmu Dan terima kasihlah kepada Tuhan Karena engkau masih hidup Dan ada di dunia ini Hidup adalah anugerah. Syukurlah, jalani lah, nikmatilah, dan isilah hidup ini dengan sesuatu yang bermanfaat untuk umat manusia. Nikmatilah dan beri yang terbaik di setiap detik dalam hidupmu, karena itu tidak akan terulang lagi untuk waktumu selanjutnya.